Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini Aku pengen berbagi resep lagi Sama teman-teman semua Aku masak udang saus mentega Ini simple banget teman-teman Tapi enak Ini adalah resep favoritnya anak-anakku Jadi buat teman-teman yang penasaran Gimana aku buatnya Tonton terus videonya sampai selesai Untuk bahan utamanya aku pakai udang sungai ya teman-teman Ini udangnya udah manis Aku udah buang kepalanya Kemudian punggungnya aku belah, aku sayat itu, aku bersihkan Untuk bumbunya kita pakai ini ada daun bawang Ada jahe, cabai rawit, bawang bombay, lima sing bawang putih, satu buah tomat Kemudian ada garam, gula aren merica, kaldu jamur kemudian ada saus-sausan aku pakai saus tiram pakai saus tomat kemudian ada kecap manis untuk bawang putihnya aku mau geprek dulu kemudian cincang halus ya teman-teman kalau teman-teman punya chopper bisa pakai chopper juga untuk bawang bombaynya aku mau potong agak besar-besar aja ya teman-teman teman-teman silahkan potong sesuai selera teman-teman ya untuk jahenya cukup geprek aja kemudian cabai keriting ini satu cabai keriting tapi panjang banget teman-teman aku potong-potong satu buah tomat aku enggak buang untuk isinya aku tetap pakai karena nanti aku enggak mau nambahin air jadi airnya dari air tomat ya teman-teman. untuk tangkalnya aku buang kemudian tomatnya aku potong dadu-dadu seperti ini untuk daun bawang aku potong kayak cabe juga biar serasi sesuai namanya karena kita mau masak udang mentega jadi kita pakai mentega Secukupnya sekitar 3 sendok makan ya teman-teman Kita panaskan Kemudian yang pertama kita mau masukkan dulu bawang putih Yang udah dicincang halus Ini kita masak dulu sampai bawang putihnya harum ya Buat teman-teman semua yang selalu dukung aku Selalu nonton videoku Selalu nge-like videoku Terima kasih banget ya teman-teman Itu benar-benar berarti buat aku Kemudian lanjut lagi kita masukkan jahe yang udah digeprek Kemudian bawang bombay Kita tumis duluan untuk bawang bombay Kemudian kita masukkan udang Ini kita tumis-tumis dulu Sampai udangnya matang ya teman-teman Aku di sini mau tutup Biar udangnya itu cepat matangnya Kemudian airnya itu kayak keluar gitu Jangan lupa kita tambahkan Ini ada garam, gula Kemudian merica, kaldu jamur Di sini aku pakai gula aren Atau gula palem Teman-teman boleh ganti gula pasir ya teman-teman lanjut lagi kita mau masukin untuk sausnya ini ada saus tiram kemudian aku juga mau tambahin untuk kecap manis teman-teman ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya kemudian satu sendok makan saus tomat kita tumis lagi kita masukkan cabai sama tomat yang udah kita potong-potong ini masaknya sebentar ya teman-teman jadi ini simpel banget nggak perlu waktu yang lama lanjut Ini udah mateng ya teman-teman Jadi aku mau tambahkan daun bawang kayak terakhir gitu Biar daun bawangnya tetap hijau Jangan lupa juga Kita icip incip dulu rasanya Teman-teman silahkan Sesuaikan dengan selera teman-teman ya Untuk asinnya, manisnya Ini aku udah pas banget Jadi kita bisa sajikan Ini dia udang saus mentega Ini simple banget Bikinnya cepet tapi rasanya enak, semuanya suka, jadi semuanya lahap kalau aku masak udang saus mentega. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.